apa yang, yang dah jahan ya, sembara ramadhan. Ah. Mas Bro, ini nyangkut atau besar Mas Bro? Tidak, Mas Bro berat lagi, nyangkut atau besar ini Mas Bro? Ah, dapat ini Mas Bro, dapat sampah. Ternyata dapat sampah Mas Bro. Halo, dapat sampah Mas Bro. sampah kita mas bro, pancing kita ternyata mas bro, kita angkat lagi, Bismillahirrahmanirrahim, ah ternyata kayu mas bro, di balik kayu ada sesuatu mas bro. Iya, yeah, Mas Bro, <laughs> di balik kayu, ada ikannya, ternyata. oke okay, mas bro kita lempar lagi ini reel kita masih pakai standar dapat Pat. dapat dapat Alhamdulillah, uh, kita angkat lagi. Alhamdulillah, strike lagi, strike yang kelima. <laughs> Streak mas bro, tahu setrek apa nyangkut mas bro ini. Aduh, streak lagi mas bro. Alhamdulillah mas bro, dapat berangit juga akhirnya. Akhirnya dapat berangit kita mas bro. ikan brengit akhirnya pancing kita dimakan brengit bunyi <Sing> oke kawan ini kita rilis saja nih. Tanya agak kecil kawan kita rilis saja ya karena target kita bukan ikan itu Okay, kita lempar lagi. alhamdulillah kali ini bukan beringit ya hai, Waktu pancing, pancing satu lagi sudah, tentunya sudah memanggil, sudah mau diangkat. Oke, okay, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang terjadi? Belum kelihatan Oh, ternyata. Hanya kesosongan, kita saksikan ya. Berontakan, berontakan, berontakan ikan ya. Setrek lagi, kawan. Mantap, Pak! Strike, mantap! Strike lagi, kita! Jus gandos ini namanya! Bismillahirrahmanirrahim Apa yang terjadi? jos gandos kawan setrek lagi setrek lagi setrek lagi <laughs> ah gak kalah kita <laughs> setrek lagi teman Alhamdulillah. Jadi mantap. Strak kayaknya Mas Bro. Baru tuh ya kemarin. Hah? Baru kemarin pas. Apa tuh? Oh, oh enggak bawa. Ah, kecil. Dapat kecil. Dapat kecil kenapa ini mas bro gila tidak. nggak dimakan mas bro cuman kena pelangkapnya ini kayak gini nih. kena badannya dia mantap Ah, kecul eh, sini aduh kacus, ah, dapat ini dapat dapat ini. Wah sampai tetengit itu dia. Pancingnya. Tidak ada sentar, ya? ah, kayu Mas Bro. Di balik kayu ada strike. Hahaha, <tik> <tik> <tik> ha. di balik kayu ada strike Mas Bro. Halo, banyak, banyak. Oke, kita angkat aduh nyangkut ini ada sampah ah lepas kacus nasib bagus jawa lepas nih kan, pas di sampai dana, aduh, lepas mas bro, orang kita strike. aduh, lepas kita, coba yang satunya mas bro, aduh, banyak sampahnya mas bro. Gila, sampahnya banyak mas lu. Sangkat lu. Ya lewat lu sampahnya. Sampau lu. Ayy, bisa ada dia kacis. Lewat lah dia. Okey, kita lewat lagi. Baru, yuk! Tapi, bisa kan tidak dewasa. Seranya, Pak, Ya, aku sini bayar, Bu. Kamu orang Minyan, ya? Emang. di ya, sini. baik motor. Enggak aku. aku. Sini lah aku tempat. tempat Apa? Yes. Bro. Alhamdulillah Mas Bro Setrek lagi Mas Bro Alhamdulillah Alhamdulillah Mas Bro Setrek lagi kita Alhamdulillah Alhamdulillah Mantap mas bro eh, Ikatnya mas bro Mantap mas bro ah. Ikat dulu Mantap, terus dong, kita dulu nih. cil kita mas bro kawan para pokoknya mantap ini kita masukkan ke dalam ceri That's it.